Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, be lovers, dan Leslar Lovers Dimanapun anda berada. Kembali lagi Diva TV hadir Untuk memberikan info-info menarik Dan pastinya kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Billar. Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like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 vitamin dari si embul Al-Fatih, Masya Allah ekspresinya sungguh mengemaskan ya apalagi ekspresi senyum yang selalu membuat kita bahagia, ini mah penyemangat bagi Panda dan kita semuanya mudah-mudahan Abang el selalu diberikan kesehatan dan semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Amin Kemudian bersahabat kita lihat juga di gambar selanjutnya Cidukan vitamin diunggahan igasnya Papa B Alhamdulillah bersahabat ya Melihat BBL dengan Bunda Lesti Kejora Yang lagi tentunya asik berdua main Masya Allah Alhamdulillah tentunya kita bisa melihat Abang L yang selalu ceria Yang selalu membuat tasnya kita bahagia dan semangat dan tentunya Bunda Lesi Papa Milar juga persabati berpamitan dengan tentunya saudara-saudara yang berada di Madinah karena ingin tentunya pergi ke Mekah kembali. Dan kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar persahabatnya banyak tentunya tanggapan yang diberikan. Di antaranya dari akun sweet Smile.99 mengatakan romantis banget sih berdua. Boleh gabung gak jomblo nih, aduh Masya Allah banget ya Ada juga tangga paling dari kawan Suharti ini 3648 mengatakan Masya Allah, Abang Fatih lagi dicium-cium bunda, Masya Allah banget ya, gemes Dan pastinya kita selalu happy melihat Leslar family Kemudian, bersahabat ya, Papa Milan baru saja tentunya menekan statement Di unggahan IGS pribadinya sudah sepatutnya seorang istri patuh terhadap tulang punggung keluarganya. Jangan dibalik loh, seperti fitnahan Anda-Anda. Tapi jangan anggap ini sesuatu yang sentimental, ini murni karena saya lagi hanya ingin mencari ketenangan yang lebih lama di sini. Itu kalimat statement dari Papa Bilar. Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Karose Anuskalis 24lar. Kalimat caption pun dituliskan. "No baca. Dengan ini, Rizky Bilar membuktikan tanpa istrinya bekerja pun dia mampu membiayai istrinya kok. Tuh, bersahabat ya. Untuk semuanya, para netizen, para haters yang selalu saja menyalahkan Rizky Bilar, sudah sepatutnya seorang istri memang harus patuh terhadap tulang punggung keluarganya. Kita lihat juga kalimat komentar yang diberikan. Salah satunya dari akun Maman Skor 288. Masya Allah, semangat memperbaiki diri. Semangat mencari ketenangan hidup. Harta bisa dicari cinta hanya sekali. Bismillah, bismillah, bismillah. Amin. Ada juga persahabat tangga paling terdekun 8.putri.8 mengatakan Mekah dan Madinah tempat yang luar biasa untuk healing Menenangkan diri dan tentunya mendekatkan diri ke sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala Saya semoga sun dimampukan oleh Allah Mau banget umroh bareng suami dan my future kids yang tinggal cukup lama di Madinah sebulan bahkan dua bulan atau lebih jika Allah memberikan kami limpahan rezeki yang berkah dan financial stability, amin amin ya rabbal alamin, saling mendoakan saja mudah-mudahan. Kita semuanya diperlancar rezekinya dan bisa menunaikan ibadah umroh, bahkan ibadah haji, amin. Kemudian juga, persamaan kita lihat, ada sebuah postingan kalimat yang dibuka oleh konfeng Beslut Switi. Ini mengenai tentunya soal Papa Bilar Bunda Lesti yang berpamitan pergi kembali ke Mekah. Disini sebuah kalimat, Assalamualaikum Ada yang bertanya, kenapa harus ke Mekah lagi, gak langsung pulang ke Indonesia? Dengerin video Papabi baik-baik baru komentar Kenapa balik ke Mekah lagi? Karena mereka mau tawaf, wado tawaf untuk pamit atau berpisah berpisahan pulang ke Indonesia Tuh, bersahabat ya, harus paham harus sendirian dulu videonya Papa Bilar persahabat ya mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik dan mudah-mudahan Bunda Lesti, Papa Bilar selalu menjadi contoh baik untuk kita semuanya